Biodata dan agama Luka Modric adalah topik wajib para pecinta bola Eropa. Hal ini dikarenakan peran Luka Modric yang terus jadi pemain andalan Real Madrid selama beberapa musim lalu dan berhasil meraih banyak trofi bersama Los Blancos. Nama lengkap Luka Modric lahir di Zadar, Yugoslavia, tanggal 9 September tahun 1985. Luka Modric kecil mengalami masa memilukan karena harus kehilangan sang paket akibat perang Kroasia yang terjadi di era 90-an. Dengan kehidupan yang miskin akibat perang membuatnya sulit untuk bermain sepak bola. Namun dengan kondisi seperti itu Luka Modric tidak menyerah dan akhirnya dapat mendaftarkan dirinya ke sekolah menengah dan akademi olahraga lokal. Modric mengawali karir sepak bolanya bersama klub lokal Kroasia yakni Zrenski Mostar di tahun 2003. Beberapa tahun kemudian ia juga bergabung dengan tim Dinamo Zagreb dan Inter presik di periode 2003 hingga 2005. Mata tertuju kepada Luka Modric ketika ia menunjukkan permainan apiknya bersama Tottenham Hotspur di periode tahun 2008 sampai tahun 2012. Di bawah asuhan Harry Redknapp, dia menjadi gelandang hebat di Liga Inggris kala itu. Bersama Gareth Bale kala itu dia menjadi pilar penting bagi Spurs di ajang Liga Domestik dan Liga Champions Eropa. 2012 Luka Modric bergabung dengan klub raksasa Liga Spanyol, Real Madrid. Luka Modric baru mendapatkan tempat di era kepelatihan Carlo Ancelotti. Di tangan Don Carlo ia berhasil menjadi gelandang penghubung antara lini belakang dan depan. trofinya semakin bertambah ketika Real Madrid dilatih Zinedine Zidane. Memenangkan trofi Liga Spanyol musim 2016 per 2017, 2019 per 2020, trofi Liga Champions Eropa 4 kali beruntun dan beberapa trofi domestik lainnya. Ia menjadi trio gelandang terbaik di dunia bersama Toni Kroos dan Casemiro di Real Madrid. Luka Modric juga pernah meraih trofi Ballon d'Or di tahun 2018 merusak dominasi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.